Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Amma ba'du Di dalam Al-Quran Ada sebuah ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Wama min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizkuhah Al-ayah Tidaklah ada makhluk yang melata atau yang hidup di muka bumi ini kecuali Allah sudah jamin rizkinya dulu pernah ada seseorang yang ingin membuktikan apakah benar Allah itu menjamin rizki semua makhluknya orang ini ingin membuktikan firman Allah tersebut akhirnya ia pergi ke sebuah gua yang sangat gelap ia mengikat kaki dan tangannya di dalam gua tersebut sehingga ketika ia ingin mencari makanan ia tidak bisa setelah malam tiba turunlah hujan yang sangat lebat dan penuh dengan petir tiba-tiba datanglah satu kelompok kafilah dan kafilah tersebut masuk ke dalam gua tersebut dengan tujuan untuk berteduh dari hujan tersebut karena di dalam gua tersebut sangat gelap kafilah tersebut menyalakan sebuah penerangan atau kalau bahasa sekarangnya obor nah ketika kafilah tersebut sudah masuk ke dalam gua tersebut kafilah itu kaget karena ia menemukan seorang yang kakinya diikat dan tangannya diikat akhirnya kafilah tersebut membuka ikatan kaki dan tangan orang tersebut dan salah satu dari kafilah tersebut berkata kepada yang lainnya ambilkan air dan roti setelah air dan roti diambilkan salah satu dari mereka tadi berusaha untuk memberikan air minum tersebut kepada orang yang terikat tadi tetapi orang tadi tidak mau untuk meminumnya dan ia menutup mulutnya rapat-rapat supaya air itu tidak masuk, karena dia ingin membuktikan apakah benar Allah itu menjamin rizki setiap makhluknya. Akhirnya, kafilah tadi tidak bisa memasukkan air ke dalam mulut orang tadi. Kafilah itu terus mencoba, mencoba, mencoba untuk memasukkan air ke dalam mulut orang tadi. Akhirnya setelah beberapa kali percobaan dan dengan berbagai cara, orang tersebut tidak mampu lagi atau tidak kuat lagi untuk menahannya. Akhirnya orang tersebut minum dan makan roti yang diberikan oleh kabilah tersebut. Dari kisah tersebut, kita bisa mengetahui bahwa setiap makhluk yang hidup di muka bumi ini, Allah sudah jamin rizkinya. Pasti Allah kasih. Hanya saja, mungkin kadar dan jumlahnya berbeda-beda. Terus, bagaimana jika rizki kita itu termasuk rizki yang kadarnya sedikit? Bagaimana supaya rizki kita menjadi banyak? Bisa yaitu dengan doa. Rizki itu memang sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah dan sudah ditentukan ukurannya. Tetapi di dalam Islam kita mengetahui bahwa takdir Allah itu bisa diubah dengan doa Makanya kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa Karena dengan doa itu bisa mengubah takdir kita Barangkali yang mungkin rezeki kita dulu ditakdirkannya sedikit Dengan kita sering berdoa Allah merubah rezeki kita tersebut. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Yang penting kita berusaha Berdoa dan serahkan semuanya kepada Allah Allah akan menyiapkan yang terbaik untuk orang-orang yang beriman Semoga yang sedikit ini bisa menambah pengetahuan kita Dan bisa menambah keyakinan kita kepada Allah Dan kepada Al-Quran Serta menambah keyakinan kita kepada Rasulullah SAW Bila hitafiq wal hidaya wal rida wal inaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh